Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa sure nasta'inuhu no Wahdahumlah syarikalah Wa asyadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala muhammadu rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amabad Ayyuhannas ittaqullah ittaqullah usi mum wa nafsi taqwallahu taqazzal itaqul qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya yaladzina amantakulloha haqqa sukatihi Wa la tamudunna illa wa antum muslimun Saudara Allah abduh ma'asyirah al muslimin Jama'ah salat jum'ah b'akimahmullah Puji syukur mari kita panjatkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan limpahan rahmat taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul dalam rangka memenuhi panggilan Allah yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Ah. mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan hari ini segala amal ibadah yang telah kita lakukan di waktu yang telah lalu dan insya Allah segala amal ibadah yang akan kita lakukan sampai ajal menyebut kita mudah mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah akan menjadi penyebab segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, segala maksiat yang mungkin dulu dulunya kita lakukan mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa risalah dinul Islam mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita Keluarga kita, anak keturunan kita Termasuk saudara-saudara kita Seiman, seagama Mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah Dipastikan oleh Allah Insya Allah mendapatkan pertolongan Allah Mendapatkan syafaat Dari baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin ya Rabbil Masayroh muslimin jamaah salat Jumat roky makmullah pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang paling mulia ini pentingnya khotib wasiat ditakwa khususnya khotib pribadi umumnya masayroh muslimin marilah kita senantiasa memperkuat memperkokoh mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa yaitu berjuang bersungguh-sungguh tanpa kita mengenal menyerah untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan takwa ini akan selalu ada akan senantiasa melekat di dalam hati sanubari kita sampai ajal menyebut kita, "Rabbil Ya 'Alamin'." Al Masya al Muslimin, jamaah Salat Jumat ah Rocky tahun 2019 telah berlalu. Tahun 2019 setelah kita tinggalkan saat ini, kita sudah berada di awal Tahun 2020 kita berharap, kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat wal afiyah, diberikan oleh Allah umur panjang Diberikan oleh Allah keberkahan di dalam segala hidup kita, dan mudah-mudahan di tahun ini kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita akan senantiasa meningkat, akan senantiasa, akan senantiasa lebih baik setiap harinya, lebih baik, lebih baik hingga insya Allah kita termasuk golongan orang yang baik, baik di mata Allah lebih-lebih baik di mata manusia. Amin ya robbal alamin. Mas muslimin, jamaah salat Jumat, Pada Jumat kali ini, kotip akan menyampaikan tentang sebuah hadis dari sahabat Sahel bin Sa'id. Sebuah hadis yang berisi tentang nasihat malaikat Jibril. Masih Rasululmin Jamah Salat Jum'ah Rakimakumullah Suatu Ketika Baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kedatangan Malaikat Jibril Kita Tahu Selain Mempunyai Tugas Beribadah Kepada Allah Malaikat Jibril ini mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah kepada para Nabi, kepada para Rasul dan sekaligus Malaikat Jibril ini di dalam kitab risalatul kiroq wal ini termasuk gurunya para Nabi dan para Rasul Malaikat Jibril datang kepada Nabi memberikan sebuah pesan pesannya tertuju kepada baginda Nabi akan tetapi karena kita umatnya Nabi Muhammad pesan tersebut juga tertuju kepada kita apakah pesan yang dibawa oleh malaikat Jibril kata malaikat Jibril ya Muhammad wahai Muhammad Isma sikta fa in naga mayitun kata malaikat jibril ya muhammad isma sikta fa in naga mayitun hiduplah sesukamu tapi ingatlah suatu saat nanti engkau akan mati hiduplah sesukamu suatu saat nanti sang malaikat penghancur, sang malaikat Israel akan datang kepadamu, akan mencabut nyawamu Ini pesan yang pertama sang malaikat jidil pada mati mahasir muslimin jamaah sholat jum'ah wabimahullah, hidup adalah pilihan setiap orang berhak menentukan cara hidupnya sendiri-sendiri. Setiap orang bebas memilih jalan hidupnya masing-masing. Kita boleh berkeinginan apapun, kita boleh menjadi apapun. Kita boleh menjadi tentara. Kita boleh menjadi seorang pedagang Kita boleh menjadi seorang tukang Kita boleh menjadi seorang karyawan Kita boleh menjadi orang yang kaya Hidupnya enak, hidupnya mapan Semuanya serba kecukupan Hidup adalah pilihan Orang ibadah Tidak mau ibadah juga pilihan orang sholat, tidak sholat juga pilihan tapi ingatlah pesan malaikat jibril hiduplah sesukamu suatu saat nanti engkau akan meninggal dunia. maksirul muslimin jamaah sholat jum'ah rahimakumullah beberapa waktu yang lalu mungkin beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah berita, sebuah kabar teman kita Mungkin senior kita, mungkin anak buah kita, mungkin satu leteng dengan kita Pagi berangkat kerja Masih dalam keadaan sehat Masih Bercengkerama dengan keluarganya, masih pamit dengan istrinya Beberapa saat keluar dari rumah fulan ini dikabarkan sudah meninggal dunia. Mungkin berita itu sudah sampai kepada kita. Ini menjadi sebuah gambaran nafsin nafsindaikatul maut setiap makhluk yang bernyawa. Apapun pangkatnya, apapun profesinya, setinggi apapun derajatnya, ataupun semendah apapun derajat seseorang. Suatu saat nanti dia pasti mati, pasti akan meninggal dunia. Tidak ada yang abadi. Kematian pasti. Bekal untuk menghadapi kematian itulah yang harus kita ulamakan. Masih dalam segini, mumpung. Ada waktu kita diberikan oleh Allah sihat wal afiyah, diberikan umur panjang. Ayo ada kesempatan kita baca Quran. Ada kesempatan kita ikuti majelis-majelis taklim. Kita ikuti sholat berjamaah. Kita adakan didikir-dikir bersama, solawatan bersama. Kapan lagi akmaru ummatimah kata Rasul. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun Kita sering melihat Teman kita usianya Belum ada 60 tahun Belum ada 50 tahun Sudah dipanggil Allah Kematian sesuatu yang rahasia Allah yang menentukan Mempersiapkan kematian Itulah yang utama fa inna Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah pesan yang pertama pesan Malaikat Jibril Isma Sikta Fa'in Naga yang kedua Ma'asyir pesan Malaikat Jibril yang kedua Wa'ahbib man'ahbaktar Fa'in Naga Mufariku cintailah siapapun yang engkau suka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya mungkin kalau orang mempunyai jabatan seorang lurah seorang RT mungkin ada batasannya RT mungkin dua tahun setelah dua tahun dia akan pensiun kembali menjadi masyarakat biasa apapun profesi kita jadikan kehidupan kita ini khairun nas Orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang banyak Mungkin dengan harta kita Mungkin dengan jabatan kita Mungkin dengan kekayaan kita Mungkin dengan kekuasaan kita Insya Allah kalau kita bisa berbuat demikian Kita punya harta Kita sisihkan mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan mungkin ada orang di samping rumah kita yang saat ini sedang kelaparan yang sedang menderita mungkin lagi sulit membayar SPT anaknya atau mungkin bingung untuk memberi memberi bahan pokok untuk makanannya Masyirul Muslimin beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan ada seorang anak meninggal dunia dalam keadaan terduduk di pinggir jalan. Medis mengatakan anak tersebut mati karena kelaparan. Subhanallah, Naudzubillah. Kalau itu terjadi di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita, maka seluruh lingkungan itu akan mendapatkan dosa. iman dan keislamannya, Masih Ma al muslimin, jamaah sholat jum'ah ah, roky untuk itu kalau ada rezeki selain dua setengah persen dari gaji kita, ayo kita sisihkan. mungkin ada teman kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan tangan kita. mungkin ada tetangga kita yang saat ini sulit. Membayar sekolah. Ayo kita patungan. Mungkin dengan menyisihkan 2 ribu, Mendapatkan 10 orang. Kemudian kita ajak lagi. Kecil memang. Sedikit memang. Akan tetapi berarti sangat besar bagi yang membutuhkannya. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang kecil itu kita berikan ikhlas. Insya Allah akan kita akan mendapatkan balasan yang Allah, balasan kebaikan itu tiada yang lain adalah surganya Allah Subhanahu taala. Wa ta Ahbim Man Ahbabta fa Cintailah siapapun yang engkau suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya yang ketiga Masirul Muslimin Pesan Malaikat Jibril Wa Akmalu Masikta Fa berbuatlah sesukam karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya orang sholat tidak sholat terserah orang sombong, tidak sombong, terserah hidup tadi adalah pilihan hidup adalah pilihan kita sendiri-sendiri kita mau congkak, kita mau jadi orang yang alim kita mau jadi orang yang santun atau mungkin kita jadi orang yang berangasan terserah Ingatlah, suatu saat nanti segala apa yang kita lakukan akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih Muslimin, setiap orang mencetak sejarah hidupnya. Kalau orang itu baik, dengan temannya baik, dengan kawannya baik, dengan saudaranya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik, setiap orang menyaksikan kebaikan kita. Ketika kita tidak berada di suatu lingkungan, orang akan mengharapkan, eh, si Fulan itu kapan ya? Kok gak pernah nongol orangnya itu, loh, baik. Kalau orangnya masih hidup, ditunggu kebaikannya, ditunggu kehadirannya, akan tetapi kalau orangnya perilakunya jelek, setiap orang menyaksikan kejelekannya, tidak sampai mati. Dan orang pergi, si fulan itu pergi dari lingkungan tersebut lingkungan tersebut bersyukur atas ketiadaan kita atas kepergian kita apalagi kalau sudah meninggal dunia mazulahum sedimin jama'ah sulat jumah rohimakumullah wa'amalu masita fa'in nagal majazibihi perbuatlah sesepamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya mudah-mudahan Tiga pesan malaikat Jibril ini akan menjadi sebuah petunjuk, akan menjadi sebuah peringatan, akan menjadi sebuah pelajaran untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, baik di mata Allah, lebih baik, lebih lebih baik di mata manusia. Amin wa ta'awassu bisabir barakallahu laka fil qur'an al'azim wa nafa'ani wa iyyakum hakim aqulu kauli hadha